Torah, Samuel, pasodara saudara di dalam Tuhan. Salam bagimu yang cantik Di sini akan selalu mengagumi Sering datanglah bayang biar hanya selalu hadir dalam mimpi Salam bagimu yang cantik Di sini akan selalu mengagumi Datanglah bayang ayumu Biar hanya selalu hadir Di dalam mimpi Dan kita pun bertemu Berkenalan dahulu Berdua-dua pun saling tertarik Bahagianya hati Rasa cinta kita pun terjadi Bahagianya hari ini Berbunga-bunga di hati Rasa cinta kita pun terjadi bersumpah berjanji Sehidup semati Setia sampai terbayang Oh ini hanya mimpi Yang dibawa tidur Mimpi yang indah sekali Indah sekali, Salam bagimu Yang cantik Di sini Akan selalu Mengagumi Sering datanglah Bayang ayumu Biar hanya selalu Hadir Di dalam mimpi. ini berbunga-bunga di hati rasa cinta kita pun terjalin oh ini hanya mimpi yang dibawa tidur mimpi indah sekali oh ini hanya mimpi mimpi yang dibawa tidur mimpi indah I so can't Selalu di sisimu Aku kan selalu dekatmu Pastikan menjaga menghibur selalu usaha memberikan yang terbaik bagimu Thank you, Santa Ima. Dati Berdoa Kekasih yang paling baik Begitu keibuan sangat penyayang Penuh pengertian, suka sekali bercanda rian Jika bergembira di waktu bersedih Terlihat seperti ratunya sang bidadari Pada titik waktu datangnya aku lagi, oh, oh, oh, oh, oh. pasti bukan kembali seperti janji dengan membawa kado cinta yang suci ini. Akan kuberikan semua rasa sayang ini, hanya buatku susung untuk dirimu kasih yang begitu sangat mencintaiku. Dengan kekasih yang paling baik Begitu keibuan sangat penyayang Penuh pengertian Suka sekali berdendari Yang di kalabar gembira Terlihat seperti ratunya sambil dadari Sekali menunggu Tak menanti Sampai detik waktu Jatangnya aku lagi Selalu menunggu setiap yang menanti Sampai detik waktu datangnya aku lagi, oh pasti ku kan kembali untuk tepati janji dengan membawa kado cinta yang suci ini akan ku berikan semua rasa sayang ini.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 Kekasih yang sangat paling baik, yang begitu sangat mencintaiku.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 Ku ucapkan Selama Ulang tahun oh kasihku. kasihku Dore mi fa do Ku ucapkan Selama Hari jadi sayangku Dore mi fa solasidu Ku ucapkan selamat Umur panjang oh kasih Ku jaga selamat umur panjang oh, Semoga bisa terhibur dan bagi di hari Universa dan semoga bisa terhibur dan bagi di Universa dirimu. Do Re Mi Fa Do selama umur panjang sayangku do re mi fa solas, du. ku ucapkan selama Mencintai dan menyayangi selalu dan semoga bisa terhibur bahagia di hari universerimu. Ciptakan sebuah lagu indah nan merdu, sebagai rasa sayangku padamu, kan terus menghibur dalam gelisah hidupmu. Selalu menjaga Sucinya nya kasimu cintaku ciptakanlah ciptakanlah cintaku cint aku Ciptakanlah Ciptakanlah Cintaku Ku nyanyikan Satu tembang Merianan syahdu Sebagai bukti Setia aku padamu Terus mengiringi Dalam derita hidupmu Selalu dampingi Wujudkan murninya janjimu cinta. Kala cinta ku. hidup bersama selalu menjaga sucinya, kasih berdua cinta kita, cinta karena cinta karena cinta. Chinta kita, chinta kita, Chitaから. Chitaから. chinta kita, chinta kita, chinta kita. Yadu sebagai bukit Setianya berdua Saling mengiringi Di setiap derita hidup bersama Selalu mendampingi Wujudkan janji What I Bersami, takkan pernah terganti sampai di akhir terbuka. terbuka seluruh pintu hati terlihat hitam detik-detik terasa sudah terhenti terlihat hitam pekal gelap sekat. Detik-detik pun terasa Sudah terhenti Maafkanlah semua kesalahan jadikanlah ini kenangan yang terpatri. hanya satu pintar yang ter Detik-detik pun terasa Sudah terhenti Detik-detik pun terasa Sudah terhenti selagi lagi setia.